dimasukkan ke sebuah tabung dan kita pempa. yang sudah lama terkunci di dalam sudah berkarat semua dia sudah dibukanya kita buka dulu daripada ini ini, ini penyebab bocornya karena tidak ada karet seal yang bagus jadi bagusnya dia ditaruh karet seal ini bisa diikat atau di sodel, atau dipundi las ya Bang, kita buka ini. Alfie, ini sebuah konsol Ya, konsol. ini kita buka konsolnya. di dalam hanya seperti ini. konsol. saking sudah berkarat. Kita bersihkan dulu, baru kita isolatif lagi. Kita taruh isolatif lagi biar dia tidak bocor. Ini tadinya sudah di bawah, lubangnya sudah di jadi tembus dia. Ini, baru nanti valve nya ke dalam pada saat dorong di anginnya melepas kita perbaiki dulu ini valve karet valve dari kita dalam sedikit sedikit saja kemudian kita masukkan tapi kebanyakan lem dia akan lengket oh my dia akan lengket di sini. tidak akan lepas seperti ini coba masukkan ke dia ini. Yes. Yes. kemudian kita masukkan kepalanya seperti ini ini kita bersihkan dulu oke, okay, baru dikencangkan kencang, sekuat mungkin kemudian kita pasangkan tutupnya oke, okay, kemudian kita pasangkan kemudian kita pasangkan ini dari jeruji tersebut jeruji motor kita pasangkan ini Oke, okay. ini dia seperti ini saja. Injektor, inilah hasil injector sebenarnya yang di sini. Ini bisa dikasihkan airnya, dispenser yang ini bagusnya yang kuningan, yang kuningan seperti ini, Sobat. dia lebih kuat ya? Kemudian ini kita kasih selotip yang tebal, dia tidak cepat rusak. Okay kemaskan putar yang kencang nah. kemudian kemudian kita pompa misalkan tidak bocor ya Jirutkan ke dalam air agar tidak bocor nah tahap begini sudah jadi ini pompanya tidak mental kan tidak naik ke atas ini antara yang ditepiskan lagi biar masuk ke dalam lebih, lebih kuat nah begini ada sana nih mbak ini oke okay, kita coba kita coba masuk di sini ke dalam sini ini pengaruhnya di ini nah kalau sudah begini sobat ini bisa dibikin gamet pelautnya ya saya tidak bikinkan karena tidak perlu bisa juga diaplikasikan ke sebuah gagang senapan seperti ini ini nanti dihaluskan baru dibikin pelatihnya seperti ini Oke. sobatku semoga mencoba semoga berhasil bisa juga digunakan kan uh, dispenser ya kandispenser sangat kejang sobat jadi ini yang kemudian kita pasang ke larasnya sudah elbow yang ditaruh kembali dan ini adalah dari pipa Pipa penuh ini yang sudah kita masukkan, selang gas kita masukkan ke dalam pipa pipa setengah inch. Nah. Ini pipa aluminium untuk larasnya, bisa juga diganti dengan laras yang lebih bagus, laras asli. Kalau yang ini lebih murah, ini bahan bekasnya, ini dari atom yang didapat. Nah, begini saja, sobat, nanti akan dimasukkan kembali di seperti ini ya, serapan Nah, begini saja. Kalau mau bikin yang lebih bagus, bisa dibikin gagangnya atau begini saja. Ya. Kemudian ini kita isolatif juga. Ini, biar dia rapi. Berhubung saya tidak begitu perlu, jadi kalau sahabat bisa membuatnya yang lebih bagus lagi gitu. Ini lumayan untuk 15 plus, meter Kemudian kita masuk ke ini, ini bagus ini kuningan. Namun yang kuningan di sini agak mahal, di sini cukup Kita pas, kuat, di Kemudian kita taruh ke atasnya, simple, ini agak goyang, nanti kepala akan saja. Baru dimasukkan minyaknya ke dalam, kemudian cara membuat rok mata pasarnya cukup dari pulpen. Kita haluskan dulu, kita haluskan dulu, kita usahakan dulu, kita Ini roknya dari pulpen, tadi tadi tadi saja. Ini kira-kira papasan sobat ya, jangan longgar dan jangan ketat. Hmm. Jadi kalau longgar, dia pada saat dia diturunkan begini, dia duduknya di sini. Jadi anginnya tidak kencang, ya. Jadi duduk, kedudukan misnya harus di sini, posisinya. Oke, Oke, dua roda sepeda. Kita buka kan? Satu. Yang ini gak sanggup kita buka, jadi kita lengkung dulu. Nah, Lalu kalau ada yang baru, lebih bagus ini kan kita membuatnya dari bahan bekas namun tenaganya paling kencang Lalu kita balikkan kita balikkan seperti ini. nah tinggal. satu lagi nah seperti ini baru yang ini di ya, biar dia kuat ini nanti diketok biar ya, kencang ini luluskan, kira-kira panjangnya 10 atau 11 cm ya. kalau lebih panjang boleh juga cuman takut oleng dia ya. nah, kita sediakan kapas baru kapas sedikit saja baru kita masukkan kita ketop kira-kira setengah ya, segini ya Sudah kuat, kita putar gini, baru kita kecewain. Outtake ku ini kencangnya banget, sobat. Kuat, nah. tinggal ini dibutuhkan nanti, sama suara masih ketat ya. Misalkan tidak ketat ya, papasan baru yang ini dikasih pelompang. Lobang lubang dibakar apa itu biar besar lubangnya dibakar uh, paku lalu ditusukkan kemari biar lubang lebih besar lebih power yang lebih kuat jadi, kayak gini nanti kita uji coba kita masuk dia ke dalam seperti ini nanti ada colokannya usahakan ini tidak main nanti dia bisa tidak pas jadi kita akan ini penahannya daripada di sini kemudian disodok-sodok ini bagusnya yang lebih lentur yang sudutnya besar ini cuci lebih